Wow, kita tengok guys, okay. macam mana penampakan-penampakannya. Masya Allah, cantik sangat guys.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 Berangkat untuk haji setiap negara Hampir semua negara itu Memberangkatkan, kalau ada yang muslim pasti Memberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji Ke Mekah Al-Mukarramah Dan Alhamdulillah saya mendengar kabar bahwasannya Di Indonesia ini sudah boleh Untuk masuk ke Mekah Al-Mukarramah, salah satu teman saya Yang ada di travel juga kemarin sudah Menginfokan bahwasannya sudah bisa Dan sudah boleh masuk Di paket pertama Yaitu tanggal 25 Januari nanti, so di sini guys, tidak jauh-jauh daripada haji ataupun umroh, di sini ada sebuah rekesan daripada kawan sekalian yaitu kompleks tabung haji baru di Malaysia, ya selepas 36 tahun operasi haji dilaksanakan di kompleks haji Kelana Jaya, bermula tahun ini jemaah bakal menikmati kemudahan yang lebih selesa dan sistematik apabila pusat operasi akan berpindah ke kompleks yang baru di Sepang, oke lokasi baru tersebut bakal dikenali sebagai pusat konfirmasi dan hotel Movempic ia dimiliki sepenuhnya oleh Tabung Haji. Oh, Oke, okay. nah di sini daripada channel Syahril uh, Sarah Pudin, jadi langsung saja guys. Saya sudah penasaran bagaimana istilahnya kompleks Tabung Haji baru yang ada di Sepang Malaysia, guys. Jom kita tengok. Let's go. pusat konvensyen. Anjung tinjau lebih luas, lebih selesa untuk waris dan juga jemaah berkumpul. Pokok kurma dan juga ukiran bagaikan berada di Arab Saudi. Fasiliti dan perasaan terbaik untuk jemaah haji tahun ini. Wow, Idea pembinaannya tercetus pada 2010 dan pembinaan bermula tiga tahun kemudian. Tahun ini harapan rakyat Malaysia untuk melihat sebuah kompleks bagi operasi haji yang lebih besar, lebih luas dan lebih selesa menjadi realiti hanya 4 km dari KLIA dan hanya 30 m dari Masjid Sultan Abdul Samad KLIA kompleks ini menjadi mercu tanda baru bagi operasi haji negara. Keadaian kompleks baru ni ini menunjukkan uh, institusi sebab kita haji ni uh, dalam dia dia bagi pembiayaan yang baiklah. Dan semua bidang kan dalam uh, kemudahan nak pergi haji je, kemudahan uh, pembiayaan terbaik dalam pelaburan daripada ekonomi that we have done where well. Warna putih yang menjadi latar elemen keseluruhan bangunan memberi erti suci, bersih dan simbolik kepada warna ihram jemaah yang bakal ke tanah suci. Pembinaannya begitu teliti, moden dan mengambil kira keselesaan jemaah dari segenap penjuru. Kita sekarang berada di kawasan Anjung Tingjau. Panjang ini adalah 180 meter, lebarnya 9 meter dan kawasan ini adalah akan ditempatkan waris-waris Uh, jemaah Haji mengiringi uh, jemaah. Uh, dewan ini boleh dibahagi kepada dua untuk menampung dua flight uh, sekaligus. Arca ini adalah uh, satu kufi uh, tulisan kufi uh, untuk uh, menunjukkan uh, reference kepada projek ini, iaitu pusat konvensyen tabung haji. Dan juga kita letak uh, dalam tanaman landscape ini kita telah tanam uh, pokok-pokok kurma untuk memberi satu aura uh, perjalanan haji uh, bagi jemaah dan juga pengunjung-pengunjung di sini. Pusat Convention dan hotel Moven Peak ini bakal menampilkan urusan haji yang lebih sistematik bermula dari ketibaan jemaah hinggalah ke proses pelepasan. Lebih menarik, Cuba ah haji akan dibawa terus menggunakan pas ke pesawat tanpa perlu melalui kawalan immigration di KLIE. Uh, dari segi pelepasan pre pelepasan itu macam biasa dia akan masuk lantai uh, 1. Dia akan ada uh, lagi yang besar tu akan di scan masuk terus ke uh, lori. Lori pergi ke apa? Wow kita tengok guys kita stop dulu guys kita tengok ni guys macam mana penampakan penampakannya. Dan banyak juga pokok-pokok kurma yang ditanam ini, guys. Wow. Masya... Eh, dekat dengan laut lah ni. Laut ke tu, guys? Uh, tak faham. Eh, laut ke atau hutan? Masya Allah, cantik sangat, guys. Allahu Akbar. Pagi jemaah, dia akan keluar betul belakang. Dan uh. terus naik bahan. Terus ke... Uh, oh, kubah -kubah. bukan lautan. Tak ada kipol ni macam whatever window dia macam dia nak nampak peri penerbangan tu macam dekat airport. Hotel yang dibina bersebelahan dengan pusat konvensyen ini mempunyai 333 bilik dan merupakan hotel patuh syariah yang akan diuruskan oleh pihak Movement Peak. Antara kemudahan tambahan yang disediakan untuk jemaah dan juga waris adalah hotel penginapan yang selesa, ruang parkir yang luas serta laman yang santai menjanjikan operasi yang lebih lancar tahun ini. Kumpulan Ayah. pertama jemaah haji yang bakal berlepas 14 Julai ini Pastinya gembira menikmati keunikan kompleks haji yang baru Laporan Syahril Sarapudin Oke okay guys sudah selesai videonya So itulah tadi guys kompleks tabung haji yang baru untuk uh, Malaysia So keren banget sih Sebenarnya ini video sudah lama yaitu tahun 2018 Dan ya saya baru lihat sekarang bahwasannya di sana itu ada Kompleks tabung haji baru seperti itu guys setelah 36 tahun gitu kan daripada yang lama dan berpindahlah ke Kompleks yang baru so jom kita tengok Apakah ada komentar-komentar daripada netizen di sini oke okay, ada guys Nah di sini Masya Allah lawannya Alhamdulillah beruntungnya rakyat Malaysia mempunyai kemudahan ini satu-satunya negara yang ada kemudahan tabung haji Alhamdulillah Melayu Islam uh, punya tabung haji sendiri dan Kompleks haji yang serba canggih Alhamdulillah syukur nih S.W.T. kepada kita semua Jemaah Haji Malaysia setinggi tahniah oh, Untuk Semua petugas TH Yang memberi layanan terbaik termasuk Para doktor semasa saya menunaikan Haji tahun ini Masya Allah Terbaik, indah, hebat, maju terus Islam di Malaysia, salam dari Indonesia Ok, bestnya Tempat baru ni selesa Dan luas, tak sabar nak Hantar kedua ibu bapa saya Kat sini, pada tarikh dua 5, 7, 2018. Semoga ibu bapak saya dapat menunaikan haji yang selesai. Amin Dan semoga dipermudahkan Amin Tabung haji ini mengurus pada jemaah haji Di Malaysia Di ETH terbaik dunia Oh iya ke Masya Allah Banyak sangatlah komen-komen ini Wow baru tahu Ya ada juga yang baru tahu ya guys Oke okay, guys itulah tadi komentar-komentar daripada netizen Dan ada juga yang baru tahu gitu kan So keren sih Gimana menurut teman-teman tentang kompleks Tabung haji yang baru ini sudah pernah ke sana belum? Dan saya mau bertanya, guys, kepada teman-teman sekalian, kalau di sini itu, kalau ada orang yang haji, tepatnya kalau di kampung-kampung gitu kan, sanak famili dan keluarga tuh ramai-ramai untuk menghantarkan uh, daripada orang yang haji itu Macam saya kan, saya berhaji contoh macam tuh, maka keluarga saya tuh dari bapak dan ibu semua ikut menghantarkan. Apakah di Malaysia juga macam tuh? So, komen kat bawah, guys. Oke, okay, terima kasih dah tengok video. Ini ini dan jangan lupa untuk like share komen dan subscribe dengan saya dan jangan lupa buat teman-teman yang mau request langsung saja DM di Instagram jangan lupa juga follow Instagram saya di @caamujib. dan yaps buat teman-teman yang gak punya Instagram boleh komen ke bawah oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh